Hanya kopi yang bisa bercerita pada saat, bahwa yang hitam belum tentu kotor, dan yang baik tidak harus selalu mudah. Ingat Toraja, ingat kotor, kopi Toraja, mantap. Dan kopi tidak pernah memilih siapa yang harus menikmatinya, karena di hadapan kopi kita semua adalah sama.